Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang sukses kayak mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Namun buat kamu yang bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan tentu buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak.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 Untuk seingat waktu kita langsung saja mengambil kepada kartu yang pertama yaitu zodiak yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambilkan kartu ini pulang ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober adalah Four of Cup ataupun empat piala untuk zodiak yang pertama. Kita mempunyai seseorang yang bersudih Taurus yang jangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini digambarkan seorang Taurus sukses kayak mendarat di bulan Oktober tahun 2020. Dikarenakan di sini seorang Taurus mengambil satu peluang yang merupakan peluang yang sangat bagus di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini juga digambarkan seorang Taurus selalu sabar dan selalu bersungguh-sungguh serta tekun dan disiplin dalam bekerja. Dan di sini seorang Taurus tidak mengutamakan hasilnya. Namun seorang Taurus hanya mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab di dalam suatu pekerjaan. Sehingga di bulan Oktober ini seorang Taurus sukses kayak mendadak di bulan Oktober tahun 2020 tanpa ia duga dan tanpa ia bayangkan sebelumnya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan, seorang Taurus merupakan sosok-seseorang yang sukses kaya mendarat di bulan Oktober tahun 2020, di mana ia mendapatkan dukungan dan support serta motivasi yang penuh dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Taurus sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The Delovers, secara umum, developers diartikan percintaan sesuatu yang berjalan dengan baik, sesuatu yang dikerjakan dengan baik, sesuatu yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, yang membuatkan hasil yang sangat maksimal. Dan jika kata The developers kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang giat bekerja tanpa memikirkan hasilnya terlebih dahulu, dan di sini seorang pasangan selalu mendukungnya. Dan developers di sini menggambarkan. Seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tekun dan disiplin di dalam bekerja sehingga membuahkan hasil yang sangat maksimal di bulan Oktober tahun 2020 di mana keuangan dan kehidupannya akan semakin bagus dan semakin baik lagi. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Trio ataupun 3 Tongkat. Zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang di atas kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini juga digambarkan kepada seorang Aris bahwasanya di bulan Oktober ini ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, yang dimana menunjang keuangan serta kehidupannya lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Aris akan terkejut karena di bulan Oktober ia mendapatkan salah satu tawaran pekerjaan yang sangat besar. Dan yang sangat menunjang keuangannya lebih meningkat lagi. Dan di sini seorang harus mengerjakan itu semua dengan penuh tanggung jawab dan untuk support energinya adalah. King of Cup. Secara umum, King of Cup itu diartikan Seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan dalam hal ini adalah Seseorang yang lebih tua dari Aries sendiri Dan disini menggambarkan Seorang Aries mendapatkan tawaran pekerjaan Yang bernilai besar di bulan Oktober Tahun 2020, dimana ia mengerjakannya Secara disiplin dan ia mendapatkan Dukungan serta motivasi Dari rekan-rekan ataupun dari orang tua Aries sendiri Dan jika tak Kudelovas kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan Seorang aris merupakan sosok seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang sangat besar nilai harganya di bulan Oktober tahun 2020, di mana ia mendapat dukungan dari seorang tua dan terlotus di sini, menggambarkan seorang aris merupakan sosok seseorang yang disiplin bertanggung jawab dan penuh kedisiplinan di dalam bekerja, sehingga di sini pekerjaannya sangat besar dipercayakan kepada seorang aris. Yang menunjang keuangannya semakin bagus di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu Zodiac yang ketiga dan kartunya adalah 3 ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kehadiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang sukses kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020, di mana di sini seorang Pisces mendapatkan pekerjaan dari rekan-rekan ataupun dari relasi yang baru dan di sini seorang Pisces juga berusaha untuk melakukan kerjasama dengan orang yang baru sehingga di sini penunjang keuangannya sangat meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga seorang Pisces digambarkan mempunyai banyak relasi serta di sini seorang Pisces mempunyai banyak usaha yang di mana dikategorikan satu usaha intinya dan satu usaha sampingannya yang membuahkan hasil yang maksimal serta mendukung penuh keuangannya dan kehidupannya semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini tidak tertutup kemungkinan kepada seorang Pisces ia akan merupakan sosok seseorang yang sukses dan kaya mendadak di bulan Oktober tahun 2020 dengan usaha yang ia miliki dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya PS Open takal itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang bises merupakan sosok seseorang yang sukses, kaya raya di bulan Oktober tahun 2020 dengan termotivasi ingin membahagiakan seorang anak yang merupakan anak bises sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan Zodiac yang ketiga di sini, menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang sukses kaya mendadak, di mana ia memperjuangkan itu demi kebahagiaan seorang anak yang merupakan anak Pisces sendiri. Dan The Lovers di sini menggambarkan kecintaan seorang Pisces kepada seorang anak memberikan sebuah motivasi dan energi yang positif dari seorang Pisces, sehingga di sini semua yang dikerjakannya, semua yang dilakukannya demi kebahagiaan itu akan membuahkan hasil yang maksimal dan rezekinya akan sangat meningkat di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu Zodiac yang keempat dan kartunya adalah Ace of Swords ataupun satu pedang Untuk Zodiac yang keempat yang sukses kaya mendarat di bulan Oktober tahun 2020 kita mempunyai seseorang yang zodiak Capricorn yang diangkat kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan seseorang yang bekerja keras, seseorang yang gigi bekerja, serta sosok yang tak mengenal lelah di dalam bekerja. Tidak jarang di sini seorang Capricorn melakukan suatu kegiatan di malam hari yang dikatakan lembut. Jadi, di sini usaha yang dilakukan seorang Capricorn akan membuahkan hasil yang sangat maksimal di bulan Oktober, terutama di dalam kategori keuangan dan materi. Di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan terus-terusan bekerja dan fokus bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Namun di sini seorang Capricorn dapat mengatasinya. Sehingga di sini hanyalah hasil yang maksimal didapatkan oleh seorang Capricorn. di mana ia akan sukses kaya-kaya di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini juga seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang penuh tanggung jawab di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Pentacle, secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seseorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sukses, kaya raya di bulan Oktober, dengan motivasi dan support serta dorongan dari seorang petasi ataupun dari seorang pasangan. Dan jika kartu kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan. Seorang Capricorn merupakan seseorang yang sukses kaya raya di bulan Oktober tahun 2020 dengan mendapatkan dukungan dan dorongan serta motivasi dari seorang pasangan. Dan the lovers di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sukses dengan dukungan dan motivasi dari pasangan dan dukungan penuh dari sebuah keluarga yang diberikan kepada seorang Capricorn secara tulus. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang sukses kaya Raya di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Taurus, kemudian seseorang yang berzodiak Aris, kemudian seseorang yang berzodiak Pisces dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Capricorn. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang sukses kaya Raya di bulan Oktober tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.